Targetnya Mercy itu untuk masuk ke wilayah yang pelayanan kesehatannya minim, bahkan tidak ada. Dalam kesempatan ini, kami dari tim Mercy mengharapkan seluruh umat muslim di Indonesia untuk dapat memberikan donasinya melalui badan wakaf Al-Quran dalam kerjasamanya dengan Mercy untuk melakukan pelayanan dengan kapal Dr. Jose Rizal, jurnalis, di wilayah Papua Barat daya selama satu tahun ke depan. Dan insya Allah wakaf jariah ini akan luar biasa manfaatnya buat saudara-saudara kita yang memang sangat memerlukan di wilayah tersebut.